Dapat dinginkan panasnya hatiku, ini terasa terhempasnya kewanitaanku, ini dengan sikapmu, apakah? pintar yang kau ucap dalam janji cinta, cukup mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapa lagi? Terima kasih. I'm um... not <laughs>